Merah dua, Kali ini jatuh pada tim Gilbar FC Merah satu. udah kana mau dilemparin udah pada datangin ini dong udang ini ini Mereka Mandu. Gimana petani hari ini, Abang tuh? Lelah, Juara berapa? Juara dua. Juara Oke mantap. Oke okay, okay, dah. Okay. Napas rumahnya hancur apa sih? <laughs> <karena> jelek ini. itu, tuh kemarin lima, empat, empat, empat, empat, tim luar biasa Semangat ya, jangan diambil hati nih game hari <tato> ini karena apa? besok berubah lagi benar oh. wah, Gek gua marah <tato> dia nih bisa temen bagaimana oh, oh, oh. <tuk> ya, oh, ya, okay. untuk juara tiga hari ini jatuh pada tim Gilbert MC, Abu, Abu. <tuk> <tuk>